Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Syukur Saudara-saudaraku semuanya Subscriber channel resmi Pada bukan nurzat sejati Salawat sirri ala duni Malam ini saya InsyaAllah Menerima undangan Dari seseorang yang Mengatakan kalau dirinya itu Sakti andraguna. Saya datang ke sini Kerana beliau mengundang Katanya saya harus datang Kalau memang saya itu Benar-benar orang sakti Tapi walaupun saya tidak sakti Namanya diundang saya datang Karena Tugas saya itu hanya satu Menyenangkan orang lain Itu saja yang menjadi Doa saya dan harapan saya Jadi ketika beliau ini Mengundang saya, saya datang Alhamdulillah kita sudah sampai di rumah Dukun, dan ini Dukun, tapi bukan punya batu. Kalau Dukun, pincat Dukun, bayi Dukun, Dukun Solo, Dukun Agus, Batu, orang yang saya maksud di sini, itu Dukun Dukun santet yang menyakiti orang lain, bukan Dukun, membantu orang lain, dia tidak mempersalahkan. Orang lain jadi saya duduk di sini, dan beliau mengatakan kalau itu orang satu mentereng. Masya Allah, ah, yang terpenting saya hanya berdoa kepada Allah, semoga semua saudara-saudara itu, terutama Subscribe di channel, kerja sejati ini, selalu dalam hitungan Allah. Alhamdulillah, dapatkan sepi yang katak atau katak cepat tempat dengan dia nak bisa buat dulu insyaallah untuk tempat yang sakinah Tidak, saya tidak tahu yang bilang tahu saya, saya sama sekali tidak merasa Ya, memang tidak Buat hanya tidak gimana itu sudah kita bisa orang lain, sudah Memang, wah Ngomong Tapi namanya juga Iya, kok, tante bareng ini lawakmu Neng jarak 5 kilo, sepuluh kilo Orang tetap pintu kilo oh, Dan oh, mati oh, oh. Berarti bunuh orang jarak jauh itu bisa Bisa Terus menurut jaringan, kalau ada pademan gini Bisa langsung mati, begitu jarak <tuk> so kok kan jajal Nggak, saya tidak menjajal nilar, mantang, saya jajal apa yang sampai katakan cuman saya minta untuk dihentikan apa yang apa so, aku lengting, tena, Maman, layaran, um. saya tidak um, untuk jajal jajal yang Ngar, saya bilang um, aku menjajal saya eh, kan? Mau gimana Betulah, Ya tidak pengen lah. Sate dia mau taruh ke balik balengis, muranti jendam, sambong ya sambil nirasung, sambil kesom. Ingat sombong itu hanya bahkan Allah kita madu itu enggak, bukan tempatnya. Ini yang waktu itu jajar aku aku subir jajar apa? Tidak, Saya tidak, tidak. Niat jajar samben. Samben nanti bilang gimana? Samben bisa bunuh orang jarak berapa kilo kilo besar? Terus, jarak berapa dari depan tinggi ini? 10 meter lah 10 meter, samen bisa bunyi saya Kalau samen nyabung, gak bisa bunuh, bisa bunyi saya Kalau nanti samen sendiri yang jangan salahkan saya Orang sombong seperti samen ini, perlu disombong Kalau orang sombong seperti samen ini, bisa dicapong Enggak kalau samen mau lupa saya Enggak Tapi kalau terjadi apa-apa, jangan sampean jangan menisal samen Jangan menisal samen, Demi Allah, saya katakan Orang sombong seperti sama ini, kalau nggak dihentikan, ini bisa berbahaya. air. that it was she's working on it. A punya saya, Mbah. Malah gletak. Ya. Oh, Mbah. Tenang, Nanta. Seperti yang saya katakan tadi. Oh, itu. Dingin setan toh itu, insyaallah. Sudah saya ingatkan tadi. Insyaallah. Ini loh kalau ini buat kesombongan. Ilmu baca tata jalan. Tapi orang ini mau yang percaya, tapi nah, ini balik Seorang orang sendiri, dia jadi tak Dan mengecekkan mobil yang dan kalau baiklah kita berniat nih ya seperti jadi kita mengingatkan catatan bukan salah saya jadi saya coba setiap lubang itu mengingatkan orang itu juga nih supaya tidak melakukan kesalahan tetap menang, tetap datang datang lagi badan ya. aja artinya ya. itu bisa untuk sendiri